oke sobat pagi ini saya akan log akses kebun dimana akses yang dimaksud adalah jalan untuk itu saya akan memaparkan sedikit tentang kinerja dari Exa Mini Volvo compact excavator SC55B dengan bobot 5,5 ton dirancang dengan ketangguhan luar biasa agar dapat bekerja lebih keras dan lebih lama efisiensi bahan bakarnya pun tinggi serta memberikan